Baiklah para sahabat Leslar dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini di Jumat yang berkah ini persahabat, ya. Kita awali dengan kabar spesial dari Kak Leng Doni yang menginfokan bakal ada vlog terbaru kembali yang akan disuguhkan Lewat channel Youtube Leslar Entertainment Tuh, Bunda Lesti yang sedang duduk di kursi, para ya Ini kejutan juga untuk warga Konoha Mudah-mudahan para ya Selalu memberikan karya-karya terbaik untuk Leslar Entertainment kita selalu support dan kita harus selalu mendukung karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Bismillah, persahabat ya semoga selalu diberikan kelancaran selalu diberikan kemudahan untuk tim Leslar Entertainment Amin banyak sekali prasahabat ya dukungan dan support yang diberikan oleh para sahabat Leslar ada tanggapan dari Neng.7.4 Bismillah, yang penting nonton Apapun yang diproduksi Leslar Dan tim, wow Ini sangat mendukung sekali ya Mudah-mudahan semakin banyak support Yang diberikan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai Idola kita Kemudian persahabat kita simak juga Kalian saduni pun Menginfokan dan selalu memberikan kabar baik Lewat kalimat Persahabat ya, besok syuting kontennya Paling kalian sering tanyain Tuh, ini info semalam Tepatnya hari ini bakal syuting konten yang paling kita sering tanyain Yahoo Wow, bikin penasaran banget persahabat ya konten apa sih yang akan disuguhkan. Kita simak nih persahabat dan ya. tanggapan dari sahabat Leslar. Ada dari Leslar Sik yang ikut menanggapi curiga konten Papa B berenang sama Bang El. Wah, wow, ini pasti seru banget ya. Doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk tim Leslar Entertainment. Selanjutnya, bersahabat kita mampir juga ke unggahan spesial semalam, membuat kita semakin happy sekali ya, saat melihat pewahpewahala muda lesi selalu berdua. Apalagi, mereka tentunya minumnya satu gelas ini barengan, aduh, bikin happy banget masya Allah, mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia walaupun persahabatnya di luar sana. Banyak sekali netizen sulit yang selalu komentar negatif tetap sebagai fans sejati Halus mendukung, harus mensupport yang terbaik untuk idola kita Apalagi para sobat ya Memang tim-tim Leicester Entertainment sekarang pada gesek semua Kelakuannya aduh ini tentunya ngurun dari Papa Bilar ya Ada aja kelakuan dari tim Leicester Entertainment yang selalu membuat kita ketawa bahagia Perhatikan tuh kelakuannya dan berikutnya perasaannya setelah jalan-jalan bareng bersama Abang L, Papa Milar, kedatangan tahun spesial di rumahnya semalam, Pak Chandra, Masya Allah banget ya, dan kita selalu dibikin salvok dengan Abang L yang sedang digendong oleh Bunda Lesti, tetapi lagi tidur, tentu Abang L tersenyum, Masya Allah banget ya, merasa bahagia sekali lagi-lagi. Vitamin selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita doakan selain terbaik ya Untuk Abang Fatih, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Sampai Bunda Lesi aja tersenyum untuk melihat Abang El tidur sambil senyumnya luar biasa Masya Allah Banyak juga komentar positif yang diberikan Dari akun Rani Fitria 42 mengatakan Masya Allah Tabarakallah manis banget senyumnya. Semoga kalian sehat selalu, lancar dan barokah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin, kita doakan, kita aminkan doa baiknya. Mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan berikutnya persahabat kita simak juga. Lagi-lagi kita dibikin happy sekali di vlognya Lensland Entertainment kemarin. Papa Bilar ini melakukan hal romantis di depan orang banyak loh ini Masya Allah Lihat ekspresi dari orang-orang di sekitarnya Melihat tentunya momen yang langka banget ya Ditunjukkan oleh Papa Bilar dan Bunda Lesti di depan orang banyak Gercep dan tentunya spontan Papa Bilar cium Bunda Lesti Masya Allah pokoknya ini yang selalu membuat kita bangga dan selalu membuat kita bahagia apa lagi? Tentunya, para jomblo, pastinya ini baper banget melihat keromantisan ini hingga banyak juga ditanggapan dari para sahabat. Dari Setyo mengatakan, "Masya Allah, bahagia banget." Adem kalau udah lihat laser kesayangannya, "Aduh, masya Allah, banget ya. Inilah panutan kita. Inilah tentunya inspirasi untuk kita semuanya, mudah-mudahan selalu konsisten ya, menjadi orang baik." Kita sih tentunya selalu bangga Mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Ada juga nih persahabat Tanggapan dari Twingers85 Mengatakan di kolom komentar Aduh, no comment Pejuang LDR makin mengset Katanya tuh ya, aduh <laughs> Ini sih cute banget, harus sabar untuk LDRan ya Ini tentunya Ujian para jomblo, masalah banget Kita bangga, kita selalu bahagia Tahan tahan yang akan yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya, para sahabat, kita simak juga. Semalam pun, ini rutinitas di malam Jumat. Pepa Bilar main sepak bola, para sahabat ya, terpantau sudah berada di lapangan. Luar biasa nih, idola kesayangan kita nggak ada capek-capeknya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Pokoknya bangga sekali dan selalu dibikin bahagia. Apalagi, persahabat, ya, ke kabar berikutnya ini, kita dibikin bangga oleh Abang Fatih. Kita simak, persahabat, di kabar yang diinfokan oleh Abang underscore L. Ternyata acara Akikah Abang L itu Trending nomor satu di Twitter, ini populer banget di Indonesia, masya Allah luar biasa Bang El. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua persahabat ya Akika, Bang El waktu itu trending nomor satu Twitter ya guys, katanya tuh masya Allah bangga dan sekaligus bahagia, Alhamdulillah. Mudah-mudahan persahabat ya leslar selalu memberikan kebahagiaan, kejutan dan kabar baik untuk warga Konoha yang selalu setia mesuport yang terbaik untuk idola kita lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya, persahabat. Dan tentunya, kita selalu menunggu kabar-kabar baik. Alhamdulillah juga, persahabat, ya ternyata, akikah Abang Al ini ratingnya itu nomor 3 di TV. Wow, Masya Allah banget. Luar biasa. Jangan kemana-mana, persahabat, ya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.